Bola dulu bro eh main bola sama gue, bisa gak begini, -ini? Nice, bro Good job Ito, dah. Serius dah oh, suka bro, <laughs> <laughs> You got a friend in me You got a friend in me Ya what's up bro? Apa kabar semuanya, Wah kali ini kita kedatangan gacha Neymar, ma udah nggak sabar banget nih, ma ya. Uh, dan dia ditemani oleh skin legend dari Lapa, cuy. Ini nih Lapa ini error set gimana? Wah gokil, Mabru ya. Seperti yang kita tahu, Lapa itu set setnya parah banget, ma bro. Ya, Defaultnya Ini ya, mirip-mirip krik lah ya. Bolongan gede sekali, ma bro. Kalau Lapa ya, nah ini error setnya. Wah terlihat mantep nih. Ya gitu deh Wah, ya bener, Mbak Bro. Wah, ini daerah sate ya. Kita lihat dulu trailernya. Anjay, Neymar nih, Bos. Udah oke, Ntar juga ada Messi, loh, Mbak Bro. Ya, jadi kalian, wah, stay tune aja dah. Pokoknya, tebak cocok lah ya. Pokoknya buat Neymar, Mbak Bro. Ya, ini kan senjata raster banget nih, Lapa nih. Anjay. Terus Terus saya apa lagi ya, SPR. Wah, 50 GS mobil. Ih deh. Ya udah, vamos langsung aja kita kaca ya. Aduh dulu nih BTW nih. A few moments later. Semoga hoki, semoga hoki. Let's go, hoki, hoki, hoki. 10 CP, Bro. Dapet, nih harusnya sih. Ayolah, ah, ayolah, ayolah. Come on, come on, come on. Hmm, SPR bro. Senang sekali sih, Bro, ya. Tuh, dapat SPR 15 CP. Hmm. Apakah kita akan langsung dapat Neymar? Ah. Ah, sem. Nih kalau spin ini kalo langsung dapat Neymar giveaway CP buat 10 orang. Iya. nggak jadi giveaway berarti wabur ya. Wow. Ah, mobil, mobil keren loh asli. Lihat nih mobilnya. Mobilnya Neymar. Ide. 150 CP. Parah sih, coy. 250 CP. Calling card 350 CP. 50 gas 800 CP. Oke, udah. tidak hoki ini, Mama. ya, dapat tadi ini sepertinya, nih Tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, lah Yuk 1300 Bener aja dong Oke Walaupun kita tidak tapi, tapi, apa-apa Yang penting Ya tapi, sudah menyiapkan tapi, CP untuk full spin Neymar tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, Rp1.700 CP akhirnya kita mendapatkan lapa mauro, mie asik ah, sekali tuh gitu ya. lapa King Sprite anjay. Ini ditunggu tunggu warga nih mauro ya, lapa bisa jadi sangat meta kalau dengan round set seperti ini mauro, oke? Okay? Yo let's go sih langsung under load upnya, ini senang ngebahas mauro, ya, mauro, cocak banget sih ini ya. Lapa dipakai seorang Neymar, sepatunya apa tuh? Wuh, sepatunya keren juga sih <laughs> Aduh, CWDM gokil banget nih ya Pas sekali loh ya Lagi World Cup gini Ngedatangin skin-skin dari pemain bola terkenal, bro. Oke okay. Langsung kita main keren kit ya Wuh, meho banget men Ini senjata Yo, ih, Kita langsung bantai-bantai aja, bro ya Oca tahu banget nih, Lapas sangat stun kill ya Tapi ya, menurut Oca Hmm. Kita lihat aja nanti. Oh, gokil. Santai banget mah Bro. Tapi perlu lihat aja salah setting. Eh, itu santai sekali, mah Bro. Ini deh, mah, bro. Yeah. main bola dulu bro main bola <laughs> dulu eh, gak, main. <laughs> Woo. Yeah, mantap sekali mah, yeah, yeah. nice huh? Nice Bro! Good job! betul sekali mah bro Mantap Efeknya bagus mah bro Ini aja mario mario mario cabut aja sih Oke okay, cabut Nice, sakit banget sih ini Wanjai, wanjai, wanjai ya sakit sekali mabro lurunya tapi cepet, -cepet habis mabro ya oke ya sate dulu mabro, kita akan bermain bola main bola dulu bro Eh main bola sama gua, lu bisa ngajakin jagain yang begini? arti dah halo nice nice, nice bro kali bro, mati-mati mati. ya, sedikit banget loh ini, ah, dapat dua tuh ma bro, Yang selang banget sih, nice bro. Good job. Eh, mas, turun ini cepet banget habis mobil, tapi ya instan lah. Nice, bro. good job. Ini yang mana? Terusnya? Kalau pakai iron seperti ini? Oh, Aceh suka sih mau sampai okay, mau habis lho Ah, nice sekali No no no no no Sepertinya Aceh dibokong Nice mah bro Ya, siapa kesempat malah malam abro. Ah, Neymar mati Neymar, kamu gak boleh mati, Neymar uh. The best wabro, sakit banget Mantap sih ini, Bos. Ih. Bos. Takut ke Ada orang padahal situ. Nice. <laughs> Ih. Asli. Ini keren banget, sih. Lah, OP banget kalau udah pakai skin legend, benar. Sip. Kalau buat The Iron Side, Bro. Oh my god. He spread nih. Mantap okay, kali, mantap mantap teman-teman Neymar wuuu uh. mah bro ya tuh langsung skill 43 gini, mantap bro Yah, ocea abis langsung mau main battle royale mah bro ya ocah pengen review keseluruhan ya karakter ini ini Ocha main yang battle royale 20 vs 20 nya mah bro oke, okay. biar gak terlalu lama juga ya katanya sih 5-10 menit men coba kita lihat aja deh ya coba pake class rewind let's go Uu Saatnya kita mulai. Oh ya. Masih gitu-gitu aja sih. Ya, kalau pesawat ya. Karena ini buat skin aja atau meta Bro? Tidak ada special effect. Ini cuma, cuma skin epic, coy. Tahu ke sini deh kasih pam ya musim musinya mabruh ya ini sih oke kita looting looting dulu bro kita sudah selesai mabro lootingnya tapi nggak ada lapa ya terus loce nggak menemukan musuh ya tadi men cari musuh ya ini kira-kira pada di mana ya? ada air drop dok? saya ambil air drop dulu kali bro. bareng sama teman nanti ya. Let's go. Ejet, Mamen, Bantai-Bantai, Mabrur ya. Oke, mampir. Kita rahasia ya, orangnya. guys nice, semua bro, situ ada orang lagi. Waduh, apa coba? Aku jadi bokong dong kurang deh, lihat lo, go bantai-bantai lo ya, Eh hey bro, siapa aja? Apa coba? eh ah, tiba-tiba nemu orang di sono. temu orang lo tadi mau cak ini ada orang harusnya sih. Kalian lihat kan? Harus mau bro, ambil peluru dulu ya bro. Eh, ini sakit, sakit banget ya sakit banget. Bung kita bisa memenangkan mesin yang lancar. Nah, musuhnya ada yang banget ya untuk kayak tdm gitu Kak mana musuhnya Kayak ada orang di sini. Oh, bukan nih teman kita. kita. Bukan teman kita bukan bot Mana si musinya? Aku tidak melihatnya Bro. Mati lagi. Si pame ya. Wes. Tenang Bro. Tenang, tenang santai. siapa tuh kamu siapa dari ini mau kemana bro ya ah mati loh no, no, no, no, no. bijak Bengko bantai-bantai oh, Mau ada yang membokong nih Enak banget ya 13 lurus lurus gitu loh bro Ada orang sih Wah Nice Itu tuh emang ganggu ya Dia agak sedikit mengganggu tadi Nah lu ya Tadi lu ya Wih. Mantap bro Mau kita menang Ucadra oh, kill lumayan banyak main bola eh oh, main bola dulu co eh ditembak kok oh, sakit banget tuh. astaghfirullahaladzim astaghfirullah no no no bro no no no no no Udah satu Main lagi musuhnya Oh ini Mantap bro Kita gas lagi coy Wah Wah oh, itu yang nambahin gue Eh. Nice bro, good job good job, good job, good job, good job, You did good, you did good Manetnya mantep juga ya di sini mantep nih Manet ini switchblade ocaknya kayak sampah gitu loh Gak ada extendednya Majin kali bro Oke pergi lah wow, wow, wow, wow, wow, wow ada nama Di ke sini kali ya nice, bro Oh, hampir saja mati mambo ya mau kita bisa memenangkan, ya, lancar lancar lancar lancar. Oh itu ada orang. Joeh, nebar nih bos. Tutu oh, tutu kan, aduh, ini orang ganggu banget mambo dari atas dengan dokternya orang nih. Kumajuin lah kalau begitu. Oh, Oke okay. udah terima mambo ya. Wah, ujian oh, kedua loh tidak bisa diterima. Oh, tapi Datinya aja lebih dikit ya daripada yang paling atas ya Wah ada yang belum mati sama sekali tuh Ih gokil loh ini orang Keren sekali mah bro ya Yo ee. Dati mocha cewek yang paling banyak ya mah bro ya Naimah dengan m 13 nya itu. Ya oke okay, mabar bro kalian gimana nih Anniemer dengan lapanya mabar bro. Tadi Ocha suka banget sih pakai lapanya ya di MP. Ini kemungkinan nih misalnya orang-orang pada punya skin legend lapanya pasti pada pakai lapa di Bangui Switch Blade atau Saber 4 mabar bro. Lapanya wah instant kill banget men. Yang jadi permasalahannya adalah Iron ya bikin susah nembak kalau pakai lapa yang biasa tuh mabar karena ya kalian tahu sendiri Iron set seperti apa ma bro okay. Ya udah mabar kayak gitu aja tuh video kali ini Mabru, maksimal Udah menonton jangan lupa subscribe video ini kalian Dan jangan lupa subscribe serta aktif loncengnya Mabru ya Terus untuk kalian yang pengen beli akun CODN Terjangkau dari harga yang Murah ampe yang sultan sekalipun Langsung aja follow instagram kita jubelin Mabru ya Terus untuk video kali ini nih ya yep, See you Mabru, dadah semuanya Yaudah dadah semuanya See you next